Halo pemirsa jumpa lagi dengan Kidul official kali ini kita akan membahas gimana cara mengatasi download stuck di Google Chrome Android Oke sebelum memulai trik ini pastikan kalian sudah mengaktifkan fitur resume download untuk caranya sendiri kalian bisa lihat di bagian deskripsi filmnya sudah saya siapkan di situ. dan di sini nanti saya akan memberikan ilustrasi contoh namun sebenarnya tidak tidak relevan ya karena kita sudah lama mencari atau e, tidak mengalami bentuk seduk yang penting ilustrasi ini nanti e, memudahkan kalian dalam memahami e, terkini Oke kita lanjutkan nah ini saya contohkan saya download ya seperti yang kalian lihat Yang ini posisi saya sedang download Ini akan saya hentikan Seperti ini Kalau posisi seduk Biasanya Kalau kita tekan tombol Ini ya, tombol resume Pause dan resume ini Maka dia akan Mengulang dari awal lagi Dari nol lagi Dan kalau ini misalkan dapat Dari ulang lagi Maaf, maksud saya Kalau kalian tekan tombol resume maka biasanya jumlah ini akan mengulang lagi dari nol nah caranya kalau posisi stok agar bisa diunduk e, lagi tanpa mengulang dari nol adalah kalian ke ya situs download dari pal yang kalian stok itu tadi bukan situs yang lain ya situs yang sama situs sebelumnya Nah saya tadi download di yang paling atas. Nah, caranya seperti itu ya. Kalian download ulang di situs sebelumnya. Nanti kalau posisi setuk itu biasanya akan melanjutkan dari kalian tadi sudah dapat berapa. Dan tak ulang lagi sebelum menggunakan trik ini kalian aktifkan dulu fitur resum download. Caranya ada di kolom deskripsi. oke kita buka file download nah ada dua file ini kalau posisi setuk asli setuk ini file yang pertama file yang kedua ini hanya akan jalan sekian detik lalu dia akan hilang dan yang setuk file yang pertama ini akan mulai jalan lagi tapi kalau ini kan enggak seperti yang saya bilang tadi ini kan dari relevan ini sebenarnya tidak setuk tapi saya hentikan Oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.